<tuk> Akan jadi dirusak hijab aku. <tuk> Welcome back to Arno <tuk> Pepsi. Oke geng, jadi di video kali ini tuh, jadi ceritanya uh, aku bakalan di make up, di make up sama dia. Kayak apa sih bentuknya? Aku, nggak pernah make up ya. Soalnya dia, dia kan nggak pernah, nggak pernah pakai make up itu. Kebetulan dia punya alat make up semua, tapi orangnya nggak pernah make up Males make up, males Oke, okay, geng, uh, Sebelum itu aku mau kalian subscribe dulu channel aku, uh, dukung terus channel aku. Terima kasih yang udah support, yang bagi eh ya. yang belum subscribe silahkan di ya subscribe dulu. Uh, biar kita tuh lebih semangat lagi dalam konten Oke? Okay? Oke. Okay. Oke okay, yuk tanpa macet kita langsung ke videonya. Oh, ah Jadi Dia serem nih? Iya Aku mirip dia dulu Terus, terus nanti ini. Ada sini, Nah. Ada sini, begitu. Ya. Oh, Aku, aku makeup dia ya Seadahnya aja yang ga lengkap Dari, aku sih ga pernah makeup He? Okay. Apa yang meram ya? Yeah. Ya Yang meram? Meramnya berapa lama nih? Hah? Berapa lama aja? Masih udah sempet lagi gitu yeah. <laughs> kita Gak kita ga punya pop-pop-pop ga ada ya? pop gak. Yang biasa tuh kayak busa Gustaf gitu yang bulat tuh, yang misal pop-pop-pop, aku ga ada Aku pake aja deh, sedisaku gitu ya Gila, yeah. Oke okay. yeah. Yang pertama, udah disimpan nih yeah. nam? <laughs> Anggap aja aku lagi makeup-in, paling Bet. Yang ditunggu. Iya, bentar. Nah, yang pertama aku pakai ini. Ini mustika ratu oksigen style. Kita sebutin dulu bungkusnya. Oke. Bentar ya. Udah, enggak apa-apa. Aku sadar dulu. Kita soalnya enggak punya itu apa? Sponge. Kalian Spon. enggak Spon. punya. Kita gitu tuh pakai tangan aja lah. Iya. Jangan dulu buka mata sampai selesai. Oke. Nah, siap dan ya, ya, kalian nanti lihat hasilnya itu kayak gimana ya. Oke. Okay? Ampun um, aku enggak berangkat. Jadi aku enggak tahu udah rekatin. Ora oh, kaitan. Okay. Kita mau bikin alis dulu. Alis sorot. Kita pakai dah. Ribet ya jadi cewek ya. dulu dia diantin nah. tuh hmm. Terus yuk ya? Yuk ya. ya. uh, Cukup kak ya, Belum ya. Aku tidak ada jadi aku Tunggu keluar <minder lurus>. <Tipexo> Kan? <makes> Oke, okay, okay. ini dia udah di make ya aku tuh. gimana cantik kan? <makes> Tuh kalau <tuh> jadi jadi Oke, okay. sekarang kita tuh mau di kerudung. Iya jangan lupa lupa. dulu pakai kerudung ini dulu deh, kita cuci dulu. Oh ya, kita nggak tahu nih. yang gini kan? nggak sih? Gini. Enggak. mata yang mata Takut dong ya? Yang apa? Enggak ya?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 jangan sembarang nih hmm. ini ya, ada, pilung, hmm. Ya. Hmm. ada, ada. ada. Yang tusuk ininya, ya oh mau besok. Cewek biasanya kayak gitu, tip-tip ini gitu. Tolong enggak tahu. Tolong aku malu. Lihat. Lihat bener enggak, Bang? Lihat. aku malu. Guys nih, ini yang yang biasanya aku pakai hijab begini ya. Jangan aku <gak> ah, ini kayak cewek. <gak> aku, dulu, aku gak mau, terus kamera. Lu kenapa? Aku mau jadinya nanti. Mama lihat aku dimarahin. <gak> <tuh> <tuh> aku Jadi rusak hijab aku. <tuh> rong gitu ah <tuh> Mau ke mana, Kak? Ya, biasa, mau cari nafkah. <tuh> cari receh. Hmm, cari receh. Mau malam-malam dan make up. Recehnya kan juga buat kamu. <tuh> <tuh> Ternyata salah jadi cewek tuh punya body cancelan ya udah yeah. oke sih ya yeah, gimana guys nih aku kalau make aku aku nggak pernah make up ya nggak sih udah jangan lupa subscribe ya <laughs> oke okay, yeah. guys, next kita bakal seru-seruan lagi oke okay?